ajar nung dia pu Minggu Eh, uh, uh, Sarua. Mana buah cara uli nih mak. Celak. Musibah ya lah. Orang musuh musibah. Ayo tuh. Tapi jajar neng si dia bu ga. Ayo, kasih hamim bukalm. Barah hiji. Ngaho so sebarah hiji sebarah so hiji neng no. bari mau. Baris sampai lagi kah nak? Eh, baris-baris langsung kan itu kacau itu. Boleh. Ayo. Eh pada jenuh. Eh, ayo. Let's go. Tewajah. Kami minggu tak arulin Jika berbunuh Tapi ayah benar di situ Ayah di situ Amin Ayah maaf si Amin lah Ini sampel lah Amin Amin Eh Amin Kenapa? ngantuk kemana? Nah. Ayah jajer mah? ayah, Ayah Ayah ayah, ayah, ayah mana Tada alu sih jalan ini, nani <laughs> Belum apa-apa ya? menang nang, menang-menang. Oh, mau meladang gitu begitu kangen batu ah ah budak teh goblok kerjaan orang, ah, udah yeah. di mana nih kasihin gitu kan baemeh terus langsung nang mau Nyeset coy yo. Perbalai Om Gamreng. Ha. Om pim palai Om Gamreng. Om pim palai Om Gamreng. Ayo anak lucu bocit mau nani mah. Ayo. Cuit cuit. Ani ngapudin. itu itu sudah tadi iya ada woi menemukan muda kita tak Ah, ini aja tuh. Kita ngamuk sih power, ajari power kagak <laughs> <laughs> ai. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>